Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elina Harlina share lagi kegiatan aku Seperti biasa ya teman-teman Kegiatan ibu rumah tangga Di desa, di kampung Aku lagi mau Beres-beres rumah gitu ya teman-teman Karena aku habis beberes Mau ke sawah bantuin paksu lagi panen padi gitu ya Alhamdulillah sawah dua kotak aku maksudnya sawah punya ibu mertua aku e, udah bisa dipanen gitu ya teman temen jadi aku mau bantuin gitu ya Alhamdulillah ya teman-teman temen, -temen. E, selama tiga bulan gitu udah bisa dipanen padinya Oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa nih teman-teman semua Apa kabarnya ini teman-teman semua Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Wa alfiat dimurahkan rezekinya Dilanjarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Terima kasih juga ya yang udah mau ngeklik video Receh aku Vlog ibu rumah tangga sederhana Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mau menonton yang udah nge ngelike dan yang udah nge-subscribe juga Terima kasih banyak ya teman-teman semoga teman-teman kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin amin ya rabbal alamin Aku tuh beberesnya mau uh, cuma beberes doang ya sama nyapu aja nggak ngepel karena ini tuh masih bersih gitu ya teman-teman aku beberes sama anak aku nih ditemenin anak aku yang kecil dan itu jangan saupok ya ada karung aku tadi paginya udah uh, ngegiling padi gitu ya Alhamdulillah aku tuh nggak uh, pernah beli Pak nggak pernah beli beras itu ya karena Pak itu rajin banget ya kalau lagi ada di kampung suka ikut eh, apa ya kalau di, di kampung aku namanya gacong gitu alias ikut-ikut ikut ikut, ikut, hmm, ikut apa ya ikut panen di sawah orang gitu jadi suka di hasilnya tuh dibagi pada ada bagiannya gitu alhamdulillah ya teman-teman sekarang tuh harga beras tuh lagi naik-naiknya ya sekilo di kampung aku 13.000 ribu gitu oh ya di tempat-tempat teman-teman semua berapa nih harga beras sekarang bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman tiap daerah pasti beda-beda harga ya kalau di kampung aku harga segitu udah di warung ya 13.000 tuh yang bagus gitu Kalau di pasar mungkin ada ya yang 12.000 mungkin Karena tetangga-tetangga aku bilangnya segituan gitu dan ini alhamdulillah nih beres-beresnya udah beres beres-beres tipis-tipis gitu ya karena ini tuh beres-beresnya belum rapi banget ya cuma nyapu aja pengennya sih ngepel ya teman-teman cuma aku lagi buru-buru gitu dan habis beres-beres ini anakku pengen makan dulu stroberi ya temen-temen dan ini strawberry nya ya asem gitu oh. dicocok sama gula, Fies. katanya enak. Fies. Dan ini aku lanjut e, de, de, udah di sawah ya, bareng anakku dan Taksu gitu. Jere. Aku Apa lagi itu? nganterin nasi Jauh, ya, teman-teman. Aku oh. mau makan, mau makan gitu ya di sawah, kayaknya enak gitu dan nih, pasti nikmat walaupun menunya sederhana gitu dan itu ada anak aku yang cowok ya musuh gitu dia juga pengen ke sawah katanya dan di atas juga ada tanaman kampung ya tanaman habis panen gitu kemarin jadi tinggal sedikit dan ini menu uh, makanan aku ya, ada tumis toge, ikan asin, jengkol, sama tempe goreng gitu. Dan anakku bakal sendiri ya, dia masak sendiri, katanya pengen, pengen mie goreng gitu ya, teman-teman, dia bikin sendiri gitu karena aku tadi tinggalin gitu, karena lama ya keburu sore gitu karena aku ke sawahnya hmm, sekitar pukul 2 sore gitu dan ini anakku lagi nonton HP ya di sini di sawah aku tuh posisinya deket sama jalan raya besar gitu ya teman-teman jadi kadang suka berisik suara mobil gitu dan paksu lagi panen sendiri ya maksudnya lagi ngegebugin padi. Eh uh, di daerah aku di kampung aku tuh masih manual gitu ya uh, panennya. moga kayak di tempat-tempat daerah lain sudah pada canggih ya udah banyak udah punya alat-alatnya, alat-alat yang lebih cepat gitu saat panen padinya dan ini anak aku lagi bantuin ya biar dia bisa gitu belajar tapi pas di sela sela uh, bantuin dia dengar suara bustel OLED nih dia lari gitu kok jalan gitu bawa HP dia mau ngerekam katanya dia tuh seneng banget ya sama bus telolet gitu telolet maksudnya di kampung aku tuh suka sering banget ya kayak konser gitu karena suaranya tuh keras banget dan anakku lari-lari gitu ya temen-temen dan ini aku lagi bantuin nih